menerapkan nilai-nilai tunjuk ajar Melayu dan bagaimana remaja itu bisa memahami nilai-nilai itu apa upaya yang kita lakukan harusnya Pak sebagai generasi muda terutama saya ya dosen juga gitu ya Nah apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana nilai Melayu itu terinternalisasi pada generasi muda gitu baik silahkan itu pertanyaan pertama dari saya Pak sambil nunggu dari teman-teman mahasiswa ya baik uh, yang guna pakatan kita bantikan kita semua. Betul. Jadi itu diwakili kalau apa seperti saya katakan tadi bahwa kalau di lembaga Admal Riau itu seperti juga Pak DNS itu memandang kita bagaimana harus lewat lembaga pendidikan formal. Oleh karena itu di dalam peraturan daerah dalam peraturan daerah Riau tentang penyelenggaraan pendidikan daerah nomor lima tahun 2018 disebutkan bahwa lembaga pendidikan di Riau mulai dari paut itu wajib memberikan muatan lokal budaya Melayu Riau. Nah di dalam budaya Melayu Riau itulah seperti dikatakan tadi tercantumnya nilai-nilai uh, tunduk ajar Melayu dalam contoh saya gini, contoh ini ini adalah buku kelas tiga ya buku kelas tiga SD ini. Nah, kita buat, ini saya nulis ini, bu, ini bukan promosi tapi karena mencontoh bagaimana misalnya kami memasukkan tunduk ajar Melayu ini dalam pembukaan. Nah begini, setiap bab setiap bab itu kalau tidak pantun ada yang sekarang kami uh, Ketika membahas tentang tentang topografi alam Riau, eh. justru di awal pembuka ini kita justru awal awal wacana ini kita buka dengan tunduk adat. Contoh gini, tanda orang memegang adat, alam dijaga, petuah diingat. Ini membicarakan topografi, membicarakan alam Riau. Jadi kita masukkan tunduk ajarnya. Tanda orang memegang adat, alam dijaga, petuah diingat tanda orang memegang amanah pantang merusak hutan dan tanah tanda orang memegang amanat terhadap alam berhemat cermat tanda orang berfikiran panjang merusak alam ia berpantang nah kita bicara waktu itu mbak ini jarang tentang topografi alam tentang bagaimana karya alam kita nah kita justru yang kita masuk kita masukkan tunduk ajar melayu yang khusus mengenai ini jadi itu eh, salah satu cara yang menurut saya cara ini uh, menurut saya sangat efektif lah kalau melewat-lewat uh, pendidikan ini dan sesungguhnya bagi Riau sendiri kan sudah upaya ini sebenarnya sudah lama eh. Bagaimana budaya pengajaran budaya Melayu itu sangat lama. Sudah sangat lama maksudnya. Eh. So, zaman, zaman Pak Rosli Zainal sudah ada sebenarnya. Meskipun waktu awal dulu misalnya hanya mengajarkan tulisan Arab Melayu. Tapi kan budaya Melayu itu kan hanya bukan Arab Melayu. Tapi begitu banyak hal-hal termasuk terbaru alam sebab Bagaimanapun ada tidak bisa tidak bisa dipisahkan dari alam gitu. Contohnya pantun, pantun itu 80% itu dia punya sampering itu flora dan fauna. Bagaimana kalau alam tak alam rusak, tentu pantun juga akan menjadi rusak gitu. Misalnya sekarang contoh kita gini banyak dari kita dari kita sekarang tidak tahu dengan misalnya pauh tidak paus tahu dengan paus pada tidak ada lagi benda itu misalnya. Nah, bagaimana? berarti ini alamnya rusak kena isi pantun pun akan akan akan kehilangan jejak terhadap alam itu jadi upaya yang seperti itu tapi juga ada upaya-upaya lain di, di, di luar ruang kalau misalnya contoh misalnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ke Bandara Simpang ke bandara Sultan Seriq itu kan pengantar itu kan ada dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu juga kita, itu kita yang Alhamdulillah kita yang buat itu adalah upaya untuk melestarikan lagi melestarikan dan melestarikan itu bukan berarti membekukan bukan tapi melestarikan itu kan mengembangkan gitu maka ya memanfaatkan itu adalah unsur yang sangat penting juga di dalam pelestarian pelestarian bukan hanya dia bukan benda mati tapi dia benda hidup yang yang dinamis. jadi kita ingin kita sampaikan ini dasarnya ada kita kasih kepada anak-anak tapi mereka tentu bisa mengembangkan dan berpikir untuk lebih maju dari apa yang sudah dibuat oleh generasi sebelumnya mungkin itu yang dapat saya jawab Pak E. Iya, baik luar biasa Pak E nanti saya saya juga anggota Lembaga Adat Melayu Riau ya Pak di bagian apa adab ya, ya, ya, ya. tapi memang perlu saya harus belajar lagi. Ini ada uh, pertanyaan juga Pak yang menarik sekali. Saya uh, ini ada pertanyaan dari ini apa ya, ya dari peserta. Saya juga ingat ingin bertanya Pak jika diizinkan tunjuk ajar Melayu ini apakah mencakup Riau saja atau juga mencakup nilai-nilai Melayu di kepulauan Riau dan wilayah lain di luar provinsi Riau. Karena saya asli kelahiran kepulauan Riau tepatnya di Kabupaten Karimun dan setahu saya di Kepulauan Riau khususnya di Pulau Penyengat ada Gurindam 12 yang berisi petunjuk dan nasihat kehidupan Apakah nilai-nilai Gurindam 12 ini juga terdapat di buku Tunjuk Ajar Melayu Bapak silakan Bapak ya memang ada uh, nama Tunjuk Ajar Melayu ini memang sebetulnya Melayu secara umum bukan hanya untuk bukaan sebagai Melayu Riau gitu tetapi ketika kenapa disebutnya Riau kemudian pelawet itu untuk pertanggungjawaban akademisnya tapi dia berlaku semua sama juga seperti gram 12 bukan hanya untuk Melayu di pulau penyengat bukan malu, tapi juga untuk Melayu seluruhnya jadi dia sebut universal kalau soal apakah dalam dalam dalam dalam Melayu ada gram 12 dua 12 sendiri juga merupakan bagian dari Tunduk Ajar Melayu dan kemudian Tunduk Ajar Melayu itu juga ada di dalam di yang senapas dengan guriam 12 itu juga ada dalam Tunduk Ajar Melayu jadi memang keduanya banyak modem-modem Tunjuk Ajar malai itu banyak ada yang sudah di dua 12 itu juga ada ini, dan banyak hal lagi lain dalam dalam hal pantun-pantun itu banyak sekali mengandung Tunjuk Ajar cuma yang kalau untuk apa yang bersumber dari kalau misalnya dua 12 itu memang gubahan langsung raja Haji tapi yang berkembang yang ditulis ber, berdasarkan perkembangan dari masyarakat masyarakat banyak itu memang uh, dilakukan oleh almarhum uh, TNI semasa saja hidup demikian tangan saya jadi bisa dipakai untuk kerimu Malaysia saya pakai uh, oke okay, Bapak terima kasih atas pemaparan informasinya makna dari Tunjuk Ajar Melayu dan kemudian kita tadi membedah buku Tunjuk Ajar Melayu dan sesuai dengan waktu yang sudah Bapak sebutkan tadi gitu ya 15 menit sebelum jam 12 kita harus mengakhiri karena mungkin Bapak Taufikram Jamil mempunyai keperluan atau urusan yang lain gitu dan jam di saya sudah menunjukkan jam 11.45 gitu ya Pak ya ini banyak pertanyaan ya yang masuk ke saya Pak tapi mungkin kita perlu ada sesi berikutnya kayaknya gitu ya. jadi atas nama ini program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada mata kuliah Modul Nusantara, dan kemudian juga Bapak Ibu Dosen dan Guru yang ikut di program ini, kami mengucapkan terima kasih, Pak, atas waktu, ilmu, dan kemudian pemaparan Bapak tentang makna dari tunjuk ajar Melayu dari buku Bapak Tenas Effendi. Nah, semoga apa yang tadi Bapak sampaikan itu merupakan sesuatu hal yang bisa berguna kepada kami sebagai anak bangsa gitu ya Pak terutama Bapak selaku budayawan sastrawan dan kemudian juga yang memahami lebih dalam tentang Melayu itu bisa kita sebagai generasi muda itu bisa melanjutkan ya estafet uh, ilmu yang sudah Bapak ini sehingga tak akan Melayu hilang di bumi kata Pak Tenas tadi. tak takkan Melayu hilang di dunia Insya Allah gitu Oke terima kasih Bapak atas waktu dan uh, kesempatannya ilmunya uh, karena waktu yang memisahkan kita di, di rumah saya dekat dengan masjid jadi udah udah mau pengaji ngaji dan terima kasih nah, kepada teman-teman mahasiswa oke okay, semoga apa yang disampaikan oleh bapak tadi itu bisa memperkaya ilmu kita gitu ya bahwa Indonesia itu adalah sesuatu negara yang penuh kaya dengan nilai-nilai budaya dan serat dengan nilai-nilai kesantunan ya dengan tunjuk ajarnya gitu ya semoga kita bisa mengambil hikmah dan belajar dari situ gitu ya Oke, okay, terima kasih uh, Pak Taufik Ramjamil. Jamil kita berikan tepuk tangan yang luar biasa walaupun bisa dengan reaction juga ya Pak ya. Kalau kita ini besok bisa tepuk tangan gini, tapi kalau media ini kita hanya bisa kasih reaction tepuk tangan aja gitu. Oke, okay, terima kasih banyak segala informasinya Pak. Selanjutnya uh, saya akan kasihkan ke apa? mentor dan kemudian eh, saya akhiri kegiatan ini dengan eh, membacakan, Alhamdulillah ya alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selayakan ya. Alhamdulillah kita selama dua jam belakang tadi kita sudah melaksanakan kegiatan kepenikan kita yang ke-11 yaitu eh, mengenai bedah buku tunjuk ajar Melayu. Terima kasih sekali lagi eh, kepada Bapak Nah, sumber kita Bapak Taufik Ikram Jamil uh, kami puas dengan pemaparan materinya semoga itu semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan uh, yang tadi yang bertanya mengenai Kurindam 12 itu tuh saya tadi Pak <laughs> karena saya selaku jadi saya itu yang pengen saya tahu dan terima kasih Bapak atas jawabannya saya senang sekali saya sangat puas dengan jawaban Bapak tadi semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi di waktu yang uh, lengang atau Waktu yang senggang, mungkin kita bisa bersua lagi. Uh, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Taufik Iqam Jamil. Terima kasih kepada dok, uh, Bapak Fitri Dan terima kasih kepada teman-teman semua peserta-peserta yang ikut dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Uh, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan. Acara ini akan saya tutup. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Taufik Kram Jamil. Luar biasa! Atau. Oke, nanti kita diskusi lagi, ya Pak. Ya, ya. Ah, oke, Pak, makasih, Pak. Teman-teman semuanya, dipersilakan untuk jangan lupa absen.